Selamat pagi, salam kebajikan dan salam duta donasi kacamata. Saat ini kita berada di Jepang Kafe di Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2021. Kami di sini sedang melaksanakan program relawan untuk menjadi duta donasi kacamata untuk menolong orang-orang yang sedang menderita mata di koma dan saat ini kita bebas bersama Mbak Arum dari Purworejo. Halo Mbak Hai beliau akan menceritakan testimoni tentang kebutuhan kacamata nanospec dari MDL MBA. Mbak Arum iya okay. Sebelumnya kita bisa bercerita ya Jadi mungkin latar belakang kami, baru, terus bersama kami menjadi buah dunia untuk sebarang kota matang Itu bisa dibuatnya, Pak? Oke, terima kasih Mas ya. ya. Jadi awalnya saya gabung ke FBI itu awalnya hanya karena kebetulan saya pribadi, saya itu kan mengalami perusahaan korea matang ya. Jadi kalau misalnya kelamaan di depan laptop atau handphone, karena saya juga selingetir sendiri awalnya itu, setelah itu anak saya yang paling kecil itu usia 2 tahun 7 bulan Ini itu 2 tahun. Ya, 2 tahun 7 bulan, karena saking sering nyaman di handphone itu tiba-tiba matanya itu sering berkedip, gedip nah, kedip kayak gitu terus itu sudah saya kasih obat cacing, tak pikir awalnya cacingan ya tapi <lain> pikir cacingan dulu ternyata juga Rumah Sabri, udah dikasih obat cacing ternyata gak sembuh kalau dari dokter Nah itu benar, -benar A, dari dokter itu fashion, sudah sudah pernah periksa katanya memang ada pembengkakan di kornea matanya juga anak usia 2 tahun mas Atri dua tahun iya 2 tahun lalu setelah itu saya coba cari-cari di internet awalnya apa sih uh, yang bisa untuk uh, aman untuk anak-anak karena kan kalau obat mata kayaknya saya takut nanti kalau ada efek samping atau apa akhirnya saya ketemu dengan uh, teman dari kakak lah ya beliau adalah Uh, dari generasi ngi, lalu beliau menceritakan tentang produk produk kacamata ini. Awalnya saya hanya, oke okay, saya mau beli, saya mau coba dulu. Cobalah oh, saya saya beli, saya ambil dua untuk saya dan juga untuk anak saya. Yang kalau yang untuk anak-anak itu kan ininya ada pair ya mas. Jadi menyesuaikan anak kalau kecil dia kecil, kalau yang besar dia akan membesar hmm. juga kan. Nah. Akhirnya setelah itu anak saya coba luar biasanya mas aku. Cuma satu minggu anak saya nyoba, itu kejipnya hilang Cuma satu minggu? Satu minggu Tegang kacamata MRI? MRI, iya betul Hanya satu minggu dia berkedipnya dia diam Luar biasa, terus kalau dari ba Arus ini, kalau saya berbagi saya sebagai ya. pemakai? Iya, saya sebagai pemakai jujur saja, saya sangat apa ya Kan e, dulu itu saya sering kali kalau tiba-tiba fungsi um, sakit, ya. kepala saya sakit, kayak vertigo gitu loh Karena pengaruh terlalu lama di radiasi. Setelah pakai kacamata MGI, saya tidak pernah sakit kepala lagi Dan juga, uh, saya juga tidak pernah mengalami uh, sakit di sebelah kum. Saya jujur, saya dulu tuh hampir setiap dua hari sekali saya kruan itu masuk angin gitu kan Tapi ternyata luar biasanya, ternyata karena karena dari kacamata MGI ini Sampai kepala saya hilang, kenceng-kenceng di sini juga hilang Dan pun saya sudah tidak pernah sakit lagi Sehingga saya bisa beraktivitas dengan sangat nyaman jadi gara-gara memakai kacamata MDA iya. kebiasaan peroan itu, itu sudah tidak terlalu lagi ya. Dan untuk mata dari putrinya iya. dengan Betul. satu minggu pemakaian kacamata MDA sudah berhenti iya. untuk berkedip. Berhenti untuk berkedip. nyamannya dia, Mas Abrik. Bahkan dia itu sekarang tanpa pegang HP pun dia pasti akan pakai kacamatanya karena dia merasa nyaman. Akhirnya ya sudah bisa buat aktivitas. Iya, iya. yang buat anak-anak itu -anak dan itu bagus banget nah itulah sepenggal cerita dari Ibu Arum dari Purworejo dengan putrinya yang sering main HP dengan radiasi yang sangat tinggi beliau sudah merasakan tentang kegunaan kacamata MGI dalam satu minggu kebiasaan berkedip putrinya sudah bisa terselesaikan atau sudah bisa selesai jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang melihat video ini bisa segera bertanya kepada kami, bertanya saja, tidak perlu membeli dan tidak perlu memiliki Hanya sekedar bertanya tentang kegunaan dari kacamata MGI Untuk selanjutnya apabila Bapak Ibu semuanya tertarik, terserah untuk Bapak Ibu semuanya Mungkin itu Mbak Arum, terima kasih untuk waktu pagi hari ini tentang testimoninya Semoga bermanfaat Oke. bagi semua orang di Indonesia Senyum ceria untuk Indonesia Salam MGI